Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah azim. alamin. Salam untuk guruku dan saudara-saudaraku semua dimanapun anda berada. Dan kesempatan pada subuh pagi hari ini. Kita sudah jam 3 lewat 20 menit belum tidur kita semua ini. Di sini bukan berarti uji kesombongan dan sebagainya, akan tapi di sini membuktikan bahwa ayat-ayat Allah itu betul. Ada ilmu-ilmu Allah betul-betul nyata. Nah, di sini saya akan membuktikan uh, di mana aliran listrik langsung kita colok nanti ini nanti kita bisa langsung di test pen dengan ini kalau memang ini nggak ada aliran listriknya otomatis ini nggak akan bisa nyala ini ya test pennya tujuannya ini bukan enggak ada tujuan tujuannya Insya Allah dengan keilmuannya ini uh, dengan izin Allah terutamanya bisa mengobati Insya Allah ya bisa mengobati stroke, darah tinggi, dan penyakit-penyakit lainnya tentunya di dengan medis Insya Allah, gitu ya Langsung aja gak usah panjang panjang lagi Kita langsung praktekan Langsung ke Bang Jaila nih Ini bol dicok ya Bol dicok Tespen ini tespen ini, ini, ini. ini masa ya Masa itu lebih besarnya Oke okay. Ya Nggak semua ya Nek kita akan dicoba <coughs> dicoba dengan satu ini dulu satu ini ya <coughs> Bismillahirrahmanirrahim ya ini kita akan coba injek 1 sila <coughs> rahmanirahim coba uh, tes ke saya dekatkan aja kamera uh, ke tangan sini sebentar di sana oh, ya. ini masa mungkin ya apa ya. ini ini masa kita coba yang ini Taruh coba tadi, ada yang ini ya sila rahmanirahim apa apa ini uh, bisa dilihat nyala nyala nyala ya Dokter uh, saya Nyala ke Sintia saya Nyala juga ya Nyala juga ya, ya, ya. Uh, Ini bukan untuk kesombongan tapi ini sebagai pembuktian bahwa Kayak Allah itu keilmuan Allah benar-benar ada Dan ini uh, kita akan coba Dengan dua-duanya ya Dengan dua-duanya Masa dengan apa nih Kalau bahasa listrik. listrik apa namanya Listrik hmm. Ya, anak mau itu ya, ini kita coba dua-duanya Setelah Lihat, geromangnya kesembahan Allah, oh, Pak. Coba bisa diteskan lagi. <kuh> nyala semua? Badan saya nyala ya. Ini badan saya semua teralirin energi listrik. Rambut-rambut rambut. Rambut boleh boleh. Tangkarin aja kepala. Nyala. Nyalakan. Nyala. Nyala. Uh, ee saya boleh. Nyala. Uh, apa mau apa sih mau apa <gulau> <gulau> <gulau> <gulau> <gulau> <gulau> <gulau> <gulau> Jadi uh, ini adalah salah satu Jangan ditiru buat, buat, buat, uh, Jangan ditiru Adakan ini sangat berbahaya Sangat berbahaya Karena saya gak bertanggung jawab Ini jangan ditiru Intinya ini adalah uh, gimana sebagai bahan uji coba saja Nanti kalau uh, kita mengobatin Kalau sudah mahir tentunya <gulau> nggak perlu menggunakan ini lagi Jadi kita langsung saja ke ASEAN yang mungkin sakit, ya jadi mohon sekali lagi jangan pernah dicoba, ini sangat uh, lumayan berbahaya lah. Berbahaya Akhirnya, bukan lumayan lagi. Bukan lumayan, berbahaya. berbahaya. Ya, berbahaya. Ya, ya. Jangan jangan coba ya, dicoba, ya. Kecuali, ada uh, kecuali ada yang membimbing, membimbing ya, jangan sampai coba. Anda mungkin tadi sudah melihat bahwa uh, satu kali boleh, badan saya masih teraliri listrik ya nih? <tuh> masih masih teraliri listrik ya, masih teraliri energi listrik, ya. Jadi uh, mohon maaf jadi coba ini sebagai uh, pelatihan buat saya sendiri terutamanya. Dan sekali lagi mohon maaf, uh, bukan berarti sombongan dan sebagainya. gitu saja untuk saudara-saudaraku semua, uh, dan terima kasih untuk guru-guru semua, guru-guru saya semuanya, yang telah memimpin saya dan saudara-saudaraku semua di grup. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi buat saya sendiri dan buat uh, saudara-saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.